diway gereja dalam kasihnya berjuang bersama belajar berkarya bagi-Nya magereja Shalom selamat pagi salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus segenap majelis Jemaat mengucapkan Selamat datang dan selamat beribadah di GKJW Kota Baru Rio ibadah Minggu pagi hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto STH ibadah Minggu pagi ini adalah ibadah syukur pembukaan pekan anak dan wanita gKjwe tahun 2020 sedangkan rangkaian kegiatan lainnya akan disampaikan kemudian melalui grup WA Jemaat. Secara teknik pelayanan bagi semua kategori warga, ibadah ini masih dilakukan di rumah masing-masing dengan menggunakan tata ibadah khusus sebagaimana yang telah dishare melalui grup WA Jemaat. Pokok-pokok-pokok Pokok Warta GKJW Jemaat Kota Baru Rio Rejo, edisi Minggu 19 Juli 2020 akan disampaikan setelah ibadah selesai. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, kami undang berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan kita bernyanyi dari Kidung Ria nomor 11. Selamat pagi, Shalom saudara sekalian yang terkasih. Sekarang marilah kita menghampiri Tuhan kita nyatakan kebaktian kita pada pagi hari ini dengan mengungkapkan yang demikian. Bersurak suraklah bagi Tuhan, beribadahlah dengan sukacita, datanglah pelataran, datanglah ke pelatarannya dengan surak surai, sebab Tuhan adalah Allah yang telah menyelamatkan kita, dan punya dialah kita. Dalam ucapan syukur kami datang kepadamu bersama dengan para wanita dan anak-anak kami, sebab bagi kami berkaitkannya berharapan. Dengan sukacita bersama orang tua kami, kami datang kepada Tuhan sebab besar kasih setianya. Dengan sobat kita bersama anak-anak kami, kami menghampiri Tuhan, menyatakan doa syukur kami. Marilah kita bernyanyi dan bermazmur menaikkan doa dan madas syukur, sebab Allah Maha Baik kasih setianya sepanjang masa. Salam dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam karya dan kasih Yesus Kristus kepada saudara sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Saudara sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah kita pada hari ini kita landaskan pada kesaksian dari bagian Surat Ibrani, pasal 12.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 yang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, panggilan pertobatan untuk kita tanggapi pada hari ini disampaikan dalam kesaksian Lukas pasal 10 ayat 27 yang demikian, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sudara sekalian, marilah kita tanggapi berita dan panggilan pertobatan ini dengan mencermati kembali keberadaan dan hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan. Dan kita akan melakukannya, melalui pujian dari Kitung Cimat nomor 467 bait 1 2 dan 3 Jemaat Tuhan yang terkasih, ingatlah bahwa Allah senantiasa memperhatikan umatnya. Allah sungguh-sungguh adalah Tuhan yang maha pengampun. Dan pengampunannya pasti senantiasa dinyatakan kepada siapapun umat yang sungguh-sungguh mau membuka diri, menyambut dengan sukacita, Tawaran anugerah pengampunan dan keselamatan yang daripadanya. Berita anugerah dinyatakan kepada kita sekalian pada saat ini. Marilah kita terima dengan berdiri. Demikianlah Injil Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita mengamini berita anugerah ini sebagai tanggapan dan pernyataan kita untuk mewujudkannya di dalam kehidupan yang baru. Kidung Jemaat 184 kita lagukan bait satu dan dua. saatnya kita akan merenungkan bagian dari kesaksian Alkitab kita melandasi kebaktian dan renungan pada hari ini pembacaan akan dilakukan oleh petugas Bapak Ibu Saudara beserta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan tiba waktunya kita akan membacakan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak, sebelum kita mohon tuntunan Tuhan, mari kita siapkan dahulu firman Tuhan dari Matius 11, ayat 25 sampai dengan 30. Sebelum kita membacanya, mari kita minta tuntunan Tuhan terlebih dahulu, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Pada saat ini Tuhan kami datang bersujud di hadapanMu Bapa. Tuhan kami menghadapMu tidak dengan kesucian hati kami, tetapi dengan dosa-dosa dan kesalahan kami. Untuk itu Tuhan kami mohon Tuhan mengampuni dan menghapus semua doa, semua permohonan, semua kesalahan kami. Biarlah Tuhan kami layak untuk menghadap-Mu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, karena di dalam kami, di situasi yang seperti ini Tuhan Dalam pandemi seperti ini Tuhan Tuhan masih mengizinkan kami Beribadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus Dan pada pagi hari ini Tuhan Tiba waktunya kami untuk Membaca firman Tuhan Merenungkan dan mempelajari Sebagian kecil dari firmanmu Kami mohon uluran tangan Kasihmu Tuhan Untuk membuka mata telinga, dan terlebih mata hati kami Tuhan. Sehingga kami bisa membaca firman-Mu, merenungkan, mempelajari, dan terlebih bisa menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan, kami mohon uluran tangan kasihmu untuk hambamu, Bapak Pendeta Yohanes Puji Tuhan yang akan menyampaikan FirmanMu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan urapi dengan roh kudus-Mu Bapak, sehingga Bapak Puji dalam menyampaikan FirmanMu hanya seturut dalam, dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih seluruh. Permohonan kami hanya kami naikkan ke dalam namamu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara beserta anak-anak yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan yang sudah kita siapkan tadi dari Matius 11 ayat 25 sampai 30.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 karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab ku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Demikian saudara-saudara bagian dari Injil Matius pasal 11. Saksian Alkitab yang mendasari renungan kita pada kebaktian hari ini. Nats pembimbing kita ambil dari surat 1 Petrus pasal 5, surat 1 Petrus pasal 5 ayat 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, judul atau tema renungan pada kebaktian kita pagi ini adalah Menjadi kecil, hidup dengan kesederhanaan. Menjadi kecil, hidup dengan kesederhanaan. Sedera -sedera, sederhana atau kesederhanaan sering kita dapati pada diri anak-anak dan juga tidak jarang pada kaum wanita, misalnya seorang anak belajar melalui teguran dan ajaran, bahkan juga terkadang hajaran melalui teguran ajaran dan tidak jarang juga hajaran beda ajaran dan hajaran kalau ajaran itu sering hanya dengan uh, verbal tetapi hajaran sering kita dapati atau kita lakukan dalam bentuk Fisik juga, saudara-saudara, pada diri anak-anak kita jumpai bahwa mereka mudah sekali belajar sesuatu yang baru. Mereka belajar dari melihat, mendengar, dan meneladani orang-orang dewasa di sekitarnya. Juga sering kita mendapati ke kerendahan hati seorang anak. ketika mereka menampakkan sikap dan tindak tanduknya, yaitu bagaimana mereka begitu bergantung kepada orang yang dipandang lebih dewasa atau lebih tua dari mereka sendiri. Malah seolah tanpa adanya orang tua atau orang dewasa di sekitar, mereka menjadi tidak Berdaya. Hal lain yang juga tidak jarang kita dapati pada diri mereka adalah Mereka mudah sekali mempercayai perkataan apapun yang disampaikan oleh orang dewasa Terlebih kalau mereka adalah orang tua mereka sendiri Mereka akan percaya penuh pada janji yang disampaikan oleh ayah atau ibunya Bahkan tanpa memikirkan lebih jauh lagi apakah orang tuanya memiliki kemampuan untuk mewujudkan janji itu. Sing penting bapak atau ibu sudah menyatakan janjinya untuk memenuhi yang diinginkan atau yang diminta oleh si anak. Itu bagian dari sikap, itu bagian dari model anak-anak. Model makhluk yang kecil yang namanya anak atau anak-anak. Penuh dengan kesederhanaan. Tidak ingin atau tidak mau melakukan yang neko-neko, yang macem-macem. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada beberapa kota di mana Yesus banyak mengadakan mujijat, ternyata keadaan tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Meskipun banyak mujijat dilakukan oleh Yesus di tempat-tempat itu, ternyata Justru mendapatkan kecaman, dan bukan pujian. Pangalun bunuh, kecamatan kecamata, kecaman itu nampak ketika mereka menyatakan penolaannya pada kehadiran Yesus yaitu menolak untuk percaya pada ajaran pada tawaran keselamatan yang dinyatakan oleh Yesus kepada mereka dan ini menunjukkan kebebalan hati kebebalan hidup yang Yesus menyejajarkannya dengan dosa kota-kota besar pada masa lampau seperti diungkap pada ayat ayat 20 24 berikut sebelum yang kita baca dan dengar pembacanya tadi dan selanjutnya saudara-saudara bagaimanakah Yesus menanggapi keadaan bahkan kecaman penolakan dari banyak orang itu ternyata Yesus menyambung kecaman itu dengan ungkapan syukur kepada Allah, kepada Bapaknya. Ungkapan syukur karena Bapa mengaruniakan pemahaman bukan kepada orang pandai, melainkan kepada orang kecil. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Dan setelah ungkapan syukur yang dinyatakan oleh Yesus kepada Allah Bapaknya, ia mengundang semua orang untuk datang kepadanya. Ia telah menyediakan dan akan memberikan kelegaan dari segala beban hidup yang dihadapi, bahkan yang menghimpit orang-orang yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ketika atau bahkan setiap kali Yesus mengadakan banyak mujizat di suatu tempat, di suatu kota, Ketika itu secara tidak langsung derajat dan status kota itu menjadi istimewa di mata banyak orang. Tetapi ternyata saudara-saudara mereka tidak memperoleh pujian melainkan kecaman dari Yesus karena ketidakpercayaannya, karena penolakannya. Ini menandakan bahwa kebanggaan atau keistimewaan yang mereka miliki justru menjadi tidak berarti karena ketidakpercayaan dan penolakan mereka pada kehadiran dan tawaran keselamatan yang dinyatakan oleh Yesus. Karena itulah Yesus mengatakan bahwa Bapa menyatakan kehendaknya kepada orang kecil orang yang tidak neko-neko, tidak macam-macam orang yang mau secara tulus menerima anugerah tawaran keselamatannya Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Yesus orang-orang kecil adalah orang yang sederhana tidak suka berpikir rumit mengenai hidup mereka. Orang yang tidak disibukkan oleh berbagai teori pengetahuan mengenai hal-hal yang ada di sekitar mereka. Dan bagi Yesus, merekalah yang dapat mengenal kehendak Allah, karena pola pikirnya tidak tertutup oleh konsep dan kerumitan pribadi mereka dan karena itu juga Yesus mengundang setiap orang datang dan menerima kelegaan darinya saudara saat seseorang hidup hanya dengan cara pandangnya sendiri biasanya bahkan bisa dipastikan dia akan sulit, bahkan tidak bisa melihat karya Tuhan terjadi atas hidupnya. Tetapi jika ia bersedia meletakkan semuanya di hadapan Allah, saat itulah ia merasakan karya Allah sangat nyata. Demikian halnya dengan orang yang berpikir secara kaku, tentang Tuhan Mereka yang seperti ini sangat potensial Tidak bisa melihat bahwa Tuhan Menyatakan dirinya melalui Hal-hal yang tidak pernah mereka duga Bapak Ibu serta saudaraku sekalian Yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus Menjadi kecil berarti menjadi sederhana baik dalam berpikir, bertindak maupun bersikap. Bulan Keluarga Kristen Jawi Wetan tahun ini, yang di dalamnya ada kesempatan bagi segenap jemaat Tuhan warga KKJW menyelenggarakan beberapa kegiatan khusus melalui pekan anak dan pekan wanita. Tentunya bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Dengan adanya kesempatan, dengan adanya kegiatan khusus melalui bulan keluarga yang kita rinci dalam pekan anak dan pekan wanita, sesungguhnya gereja ingin memberikan perhatian khusus kepada anak-anak dan wanita. Dengan kegiatan khusus yang dirangkai di sepanjang bulan keluarga pada tahun ini, mengingatkan kepada semua pihak bahwa anak-anak dan wanita sering diidentikan dengan kesederhanaan Dan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang patut disambut dengan sukacita, disikapi dengan sebaik-baiknya. Demi kebaikan semua pihak. Demikian juga bukan bulan keluarga GKJW menyatakan bahwa keluarga Kristen dipanggil agar menjawab anugerah kepercayaan Tuhan untuk menjadi dalam tanda kutip kecil, menjadi sederhana. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, menjadi kecil berarti hidup dengan kesederhanaan. Dan pertanyaannya, bersediakah kita menjadi kecil? Mari kita belajar menjadi sederhana. Semakin sederhana hidup dan pola pikir kita, semakin kita siap melihat dan mampu menemukan karya Tuhan yang maha besar, mari kita belajar menjadi seperti seorang anak yang rendah hati. Seorang anak yang menyadari bahwa kita tidak akan pernah sanggup menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan, selamat menghidupi anugerah kepercayaan Tuhan di dalam dan dengan kesederhanaan. Tuhan memberkati, amin. Kita mengambil saat teduh. Sekarang kita sambut perenungan kita dengan kembali membarui keyakinan kita kepada Allah dengan bersama mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh petugas. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memperbarui iman percaya kita bersama-sama dengan seluruh umat Kristiani di seluruh dunia dengan mengucapkan janji iman yang demikian bunyinya. Pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Papa yang Maha Kuasa, khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga.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 Mari Bapak Ibu Saudara tiba saatnya kita untuk mempersembahkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita yang didasari dari firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 44 ayat 9 demikian firman Tuhan. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Persembahan syukur ini diiringi dengan pujian dari KPJ nomor 379 PA yang pertama sampai yang kedua. Barangku sekalian, sekarang kita akan masuki doa syafaat. Mari Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, mari kita berdoa syafaat. Ya Bapak, Allah kami yang hidup, terima kasih Tuhan, kau sudah menyertai kami, membimbing kami sampai hari ini Tuhan. Dan ya Tuhan, kami berterima kasih padamu Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami melalui hamba-Mu, Tuhan. Dan ya, Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu ini, Tuhan, yang masih di dalam jenjang SD, SMP, SMA, atau SMK, hingga perguruan tinggi, Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai dalam kehidupannya, dalam pertumbuhannya, dalam sekolahnya, Tuhan, Uh, supaya apa yang diberikan pada pengajar Tuhan dapat berguna bagi masa depan mereka Tuhan dan ya Tuhan kami juga berdoa bagi orang-orang tua, para orang tua yang membimbing anak anakmu ini Tuhan uh, biarlah Engkau tetap setia uh, untuk memberkati orang tua ini Tuhan supaya uh, dapat berguna bagi anak-anakmu ini Tuhan dan ya Tuhan kami juga berdoa bagi uh, kaum wanita Tuhan yang sedang berada di rumah atau berada di nenamuk Tuhan uh, biarlah uh, uh, kaum wanita ini Tuhan dapat berguna bagi bangsa dan negara Tuhan dan dapat terang untuk kemuliaan nama Tuhan dan ya Tuhan Uh, biarlah Allah, yang terjadi? Haleluya ya Bapak yang bertata dalam kerajaan surga Kami mencap syukur dan berterima kasih Atas segala berkat dan anugerah Yang engkau limpahkan Atas kami segenap pargo Gerejo Kristen Allah, Jemaat Kota ya Allah, Baik itu dalam tugas kewajiban melalui tempat kerjanya maupun dalam lingkungannya, studinya masing-masing Tuhan memberkati. Biarlah melalui ini dapat menjadikan berkat kecukupan bagi kehidupan kami hari lepas hari, serta membuat kami semakin hari semakin dekat kepadamu saja, ya Tuhan. Tuhan, secara khusus kami juga menyerahkan Majelis Jemaat yang ada di gereja-Mu ini, ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati keluarganya dan segala aktivitas, baik pekerjaannya maupun pelayanannya ya Tuhan Tak lupa kami juga mendoakan Bapak Pendeta kami Bapak Yohanes Puji Sugiharta Sekularga ya Tuhan kiranya kau beri kesehatan kau beri kekuatan, kau beri hikmat dalam menjalankan tugas pelayanannya Ya bapa, secara khusus kami juga menyerahkan rencana dan rangkaian penyelenggaraan kegiatan pelayanan gereja baik di lingkup majelis daerah dan terkhusus di jemaatmu Kota Baru Diorjo ini ya Tuhan Kiranya engkau ikut campur tangan, kau berkati, kau dampingi kami dalam segala upaya kami merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan gerejamu ini ya Tuhan. Sehingga kegiatan-kegiatan yang hendak kami selenggarakan dapat berjalan sesuai seturut dengan kehendak mu saja. Tuhan, sekian seru doa dan permohonan kami yang jauh dari kata sempurna ini hanya kami alaskan di dalam namaMu Dan doa ini akan dilanjutkan oleh saudara kami yang lain. Allah Bapak yang Maha Besar, terima kasih atas peringatan, nasihat, ajaran yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Perenungan yang baru saja kami lakukan, silakan Tuhan pakai sebagai sarana bagi kami sekalian untuk benar-benar Mau menjadikan diri kecil, menjadikan diri sederhana, hidup dengan dan di dalam kesederhanaan, sehingga membuat kami tidak menjadi sombong, tidak menjadi angkuh, melainkan senantiasa mengarahkan hati, pikiran, dan hidup hanya bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga menyerahkan persembahan di tengah-tengah sukacita kebaktian pada hari ini. Silakan Tuhan menyucikan, Tuhan pakai, dan biarlah itu menjadi sarana bagi gereja dan jemaatmu untuk menyelenggarakan, untuk melanjutkan kegiatan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Secara khusus, kami menyerahkan juga upaya-upaya di dalam pencegahan persebaran virus corona yang hari-hari ini masih saja kami hadapi. Bapak, siapapun yang terlibat di dalam upaya-upaya ini, anugerahi kepada setiap mereka kekuatan, kesehatan, penghiburan, sukacita, kebijakan, dan kemampuan. Sehingga apapun yang mereka lakukan dan dapati, hanya Tuhan yang senantiasa mengarahkan. Ya Allah, kami menyerahkan hidup dan kelanjutan hidup kami pribadi lepas pribadi, hanya di dalam kuasa dan kasih Yesus Kristus, Tuhan Tuhan yang mengajar kami untuk senantiasa melandaskan setiap doa yang demikian. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, dan biarlah kebaktian yang kita alami ini senantiasa memaknai kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah senantiasa perkataan yang dinyatakan oleh Yesus Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Saudara-saudara saya undang berdiri. Kita nyanyikan lagu dari Kidung Ria nomor 1. Saudara-saudara, arahkanlah hati, pikiran, dan hidupmu kepada pancaran wajah kuasa Allah. Terimalah berkatnya. Anugerah Allah Bapa yang besar senantiasa melindungimu dan keluargamu. Berkat Tuhan nyata dalam hidupmu dan terus bertambah dalam hidup, tugas, dan karyamu. Keselamatan yang dari Tuhan kita, Yesus Kristus, menjadi alas kakimu dan tudung di atas kepalamu ketika engkau berjalan. Penghiburan roh kudus menyertai dan menguatkan kamu, kasih dan janjinya menyertai kamu dan keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah Minggu pagi hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto STH yang telah melayani kami, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada saudara-saudara yang ikut ambil bagian pelayanan pada Ibadah Minggu pagi hari ini, Song Leader Organis multimedia, tata ruang, kru rekam, dan petugas keamanan. Untuk peribadatan, dalam satu minggu ke depan masih dilakukan di rumah masing-masing dengan menggunakan tata ibadah yang di-share melalui grup WA Jemaat. Dalam pekan anak dan wanita, dalam minggu ini akan ada kegiatan yang telah dirancang oleh Panitia dan sudah disampaikan via WA di Grup GKJW Kota Baru Nriorejo. Segenap Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Pelayanan Ibadah Minggu hari ini telah selesai. Salam sehat selalu, semangat, dan selamat hari Minggu, Selamat beraktivitas kembali Tuhan Yesus memberkati